Halo guys, Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel 7SK Official dan di video kali ini seperti biasa, disini saya akan membaikkan video-video yang terbaru lagi oke kita langsung lanjut dimak satu persatu oke lanjut ke persedia yang kedua Lanjut ke persediaan yang ketiga. Oke, lanjut ke persediaan yang keempat. Lanjut ke persediaan yang kelima Oke lanjut ke persediaan yang keenam lagu baru sudah pastikan yang kenal Sargo RWB Senawan Cupu. Oke, lanjut ke versi yang ke tujuh. Oke, lanjut ke versi yang ke-8 ya. Oke lanjut ke presiden yang ke-9.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 Oke lanjut ke peserta yang ke-12. Oke okay, lanjut ke peserta yang ke-13. Lanjut ke yang ke Oke Lanjut ke Presiden ke-14. karena kami sudah terkenal tahu Oke lanjut ke Presiden ke-15. Oke okay, lanjut ke versi yang ke-16 <SAT> Oke okay, lanjut ke versi yang ke-17 <SAT> <SAT> Kita yang ke delapan belas, oke, okay, lanjut ke bersedia yang ke sembilan belas. Oke lanjut ke versiap yang terakhir itu ke 20. <usuk>